Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini saya akan menunjukkan guys, piston ereking yang keadaannya lumayan parah. Rimbaannya pun banyak lim-limannya. Pantas saja kayak mana gitu yang punya kan ngeluh-ngeluh gitu setelah dicek rupanya aduh masinnya hancur bener ya cobalah kita cek-cek lagi ya ternyata sudah agak-agak lumayan lah kalau dibilangkan tapi semoga aja lah bisa bagus nanti jadinya ini masih misi video percobaan guys Nantikan video kelanjutannya yang setelah selesai semua Oke okay.